Cinta Yang sesungguhnya, indahkan cinta dan kasih bersamamu dari hati yang paling terdalam. Sekarang, kau telah pergi jauh. dan mati.